Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gah. Cak Mujib gimana kabar Teman-teman semua semoga sehat Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merabah hayam Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke di sini ada sebuah rikosan Daripada teman-teman sekalian Orang Indonesia kultur shock Melihat benda ini Eh hey, benda apakah gerangan So ada semut guys Benda apakah gerangan di sini Mungkin ya mungkin Ini perkiraan saya saja Benda ini tidak ada di Indonesia Ataupun tidak biasa dilakukan oleh orang Indonesia gitu Tapi udah biasa di Malaysia guys Sehingga Abang Iwan ini mengalami kultur shock So saya penasaran sekali dengan benda ini Jom kita tengok videonya guys Let's go Oke okay. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys Linknya ada di deskripsi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Channel 2 okay, Masih bersama Firdaus, member saya Hari ni kita rehat Daus, ya? uh, Kalau dah saya nak tanya Di Indonesia ni Macam apa ya uh, Aneh kalau bahasa Malaysia dia Pelik uh, ya, betul ya Daus ya Kalau Benda di Indonesia ni ya? macam aneh Sebab di sana jarang-jarang sekali orang oh. Minum, minum air oh. Dengan Allah. menggunakan mangkuk dan plastik macam ni jaranglah ditemui. Oh ya, enggak ada di Indonesia. Uh, ini, macam ini. Tapi kalau di uh, Malaysia itu macam sudah biasa dia. Hmm. Ya, uh, mungkin kalau kita lepak di Indonesia, nanti dah semua orang nanti kalau ada semelanchong saya bawa nanti ke Indonesia. Okay. Terengihlah pergi Indonesia. Eh? Huh? Terengihlah. Terengih juga, juga ya. Ah, uh, kembeh dan ya, Danau Toba. Nanti mungkin insyaallah kalau ada rezeki boleh nanti kita jalan-jalan. Uh, kena ke patuh. Kena pergilah. Ya, saya nak tanya, Deus, Ke Indonesia, ya, Indonesia. sebab Masya-Allah banyak sekali dekat sini benda juga yang makanan macam jarang yang dijumpai tapi uh, di Malaysia itu dah biasa betul tak ah, kalau anak-anak okay. muda sini lepak mesti dia menggunakan mangkuk macam ni betul tak okey okey okey okay. uh, kan jadi apabila kalau orang Indonesia lihat macam ni mungkin dia akan ketawa ataupun tergelak kenapa benda ni jarang dijumpai di sana juga jadi si apa pendapat awak nanti Eh, apa pendapat awak tentang mangku ini lah? Coba cari tangan sedikit. Ini mangkuk ni sendiri tak ada apa dengan telefon. Dia cuma jalan bagi dia. Ha, nak bagi dia senang ni. Untuk dia duduk kat dalam ni. Senang oh, jadi, dia jadi nak, senang nak sedut ha, lah ya. Senang nak sedut sebab tapi comel tau, kadang oh, ya. Ya, benda yang tak ada di, di sana tapi ada di sini jadi saya pun mula-mula yes, tengok jenis, kan, guys. ada macam ni mangkuk nah, jadi pun saya macam culture show lah kan jadi pertama kali saya datang Malaysia kan gitu kan apa yang tak ada sana saya tengok sini, eh tapi mangkuk ternyata ternyata uh, comel lah ya kalau bahasa yeah. Malaysia comel ya <laughs> Jadi pendapat awak itu je lah ya. Dia supaya okay, supaya, ya, supaya dia boleh tegak dekat dalam ni Oh dia tak aha, tumpah lah ya Supaya dia tak tumpah, tumpah lah Dia ada praktis sikit lah Dia ada ada ikat tepi aha, Kalau di tak Indonesia habis ni kan ada ikat tepi ni Kita boleh bawa lah ha, benda ni kan ya. ha, Kita boleh bawa benda ni Satu dua Mangkuk ni kalau ini dia senang lah Tak tumpah kan, ha, kan? Hmm. Lagi satu cas, cas dia lain ke sama Kalau ha, dia mangkuk ataupun dengan dia, cawan biasa Kalau macam mahal sikit lah Kalau cawan biasa murah sikit Sebab ni oh. Air dia lagi banyak Oh, lagi ah. big lah layar Big lah ya, Lagi yeah. besar ya. Oh, betul-betul-betul Kadang-kadang saya tengok Mana-mana kedai selalu Kadang, mangkuk ni Mangkuk bang Mangkuk pecihan <laughs> Dia masih mangkuk Ini mesti kena ada Memang ini dah tradisi Turun-temurun ke Memang dah biasa Ya Macam mana? Dia memang dah selalu Macam tu lah dekat Malaysia ah. Dah selalu Tak mangkuk Kalau nak ah, lepak lama anak-anak muda Orang-orang okay, okay, okay. tua Mangkuk ini memang dah Jadi hmm. tradisi layar Tapi kalau di Indonesia saya jarang jumpa benda-benda benar, mesin Benar-benar Di sini minum, juga minum, minum, kan ada kan, minum, kan, kan saya pakai kayak kan? gini uh, Comel Kira kan Lucu <laughs> saya, aja lucu Ini guys, kan? Saya pun order juga Order air juga Limau Pakai eh. okay, mangkuk Jadi puas hati jugalah ya. Jadi Video ini saya bukan bukan untuk uh, Membeza-bezakan Ataupun macam mana Cuman hmm. Saya jadi macam uh, Benda yang uh, tak ada Jadi saya macam membuat video ini si. supaya Uh, orang Indonesia tu melihat uh, keadaan yang ada di Malaysia ini kan gitu kan betul tak ya? jadi kalau nanti dahus pun iya. boleh Bocong. nanti datang ke Indonesia jangan pilih pulang nanti bang nak nak limo ais uh, apa tu milo ais kata p lepas tu letak mangkuk memang tak ada dekat <laughs> sana uh, itu je kalau awak minta mesti dia orang ketuk teng, -teng dia di di kalau di sini mangkuk nah, jadi macam tu jadi macam benda yang tak ada faham ha jadi ha. jadi yang ikat tapi ni pun tak ada dah usian. Ya. Ya. Bukan mati dia, ikat dia, mati, dia ikat selalu uh, bukannya ikat, ikat mati ada tapi kat tepi ni jarang kita jumpai ha, macam ni. jarang sekali kita jumpai ha. Mungkin di beberapa daerah ada. sekarang, daerah sekarang daerah. berada di uh, nasi apa tu ni us nasi uh, nasi, je. Yeah. nasi, oh, nasi lemak. Nasi lemak. Oh nasi lemak. dekat ini dekat kawasan kota dan masarat. Di sini macam-macam jual ada ayam, nasi ayam penyet, dah habis dah tadi. di Laos pun oh, uh, dia tak makan, kita makan kita hari ini. Nah. dia minum air saja sebab makanan ayam penyerut ada aja. kan? Masih Kat berenpa. Malaysia, ah, nasi ayam ayam kan? geprek ya, tu juga ada guys okay, Laus, terima kasih. Jadi aja ini tadi dia ya yang di sama di Malaysia, uh, makanannya air, ikan tepi, letak mangkuk tadi ya. Ha, jadi uh, penonton penonton Indonesia pun seronok tengok kan. Nah, jadi kan gitu. Wah Di Malaysia ada macam ni kan gitu. Ya Okey dah. Apa apa pesan pesan anda untuk subscriber saya? Oh okay, ya. Subscribe uh, channel baru anak anak channel dulu dan terus nonton channel baruan. Okey dah. Terima kasih selalu support uh, channel saya. Insya Allah kita akan membuat video-video yang bermanfaat uh, tentang uh, di Malaysia hmm. yang apa yang terjadi di Indonesia ini Insya Allah saya akan membuat video lah Yang pastinya Oke okay, terima kasih dahus bye. bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam. Di video berikutnya. Oke okay guys, sudah selesai videonya. Seperti so, tadi ya, pengalaman Abang Iwan yang shock culture shock lah. Seperti itu karena enggak biasa gitu kan di Indonesia tidak melakukan hal ini, tapi di Malaysia melakukan. Nah, dan sudah menjadi kebiasaan seperti itu untuk anak-anak muda yang berlepak-lepak ataupun duduk-duduk nongkrong ya. Kalau di Indonesia namanya nongkrong guys, kalau di Malaysia lepak-lepak. Nah, seperti itu. So, di sini kita bisa melihat istilahnya ada hal unik ya. Ada hal yang memang udah biasa di sana tapi nggak biasa di Indonesia macam ikat tepi dan juga mangkok tadi itu nggak ada guys bener selama saya istilahnya ke warung mau kemana gitu nggak ada istilahnya minta mangkok seperti itu dan ya mungkin ini udah biasa di Malaysia sehingga udah enak aja gitu kalau kita pakai mangkok nah kalau di Indonesia Untuk apa namanya Es teh ataupun minuman-minuman yang dibungkus Itu harganya sama guys Kalau pakai apa namanya plastik itu harganya sama Sumpah mah, kita itu mau beli es teh gitu kan Pakai gelas kita harganya 2000 Dan kalau istilahnya dibungkus itu sama aja Tetap 2000 seperti itu guys Dan saya lihat tadi kalau di Malaysia itu agak berbeda mungkin harganya Karena airnya lebih banyak katanya seperti itu guys Dan di sini kita juga boleh melihat Bahwasannya abang, Iwan, dan kawannya orang Malaysia juga akur, sangat-sangat rukun. Ya, itu tanda bahwasannya persahabatan mereka ataupun pertemanan mereka sangat-sangat nyaman sekali. Oke, okay. dan kita bisa melihatlah pergaduhan yang ada di internet, ya kan? Di Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, itu sebenarnya eh gak paham juga lah guys kenapa harus bergaduh gitu kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik kenapa harus bergaduh seperti itu so buat teman-teman semua jangan pernah menyebarkan keburukan tapi sebarkanlah kebaikan karena kebaikan itu akan datang kepada kita dan apabila kita mengerjakan keburukan dan keburukan itu juga akan berbalik juga kepada kita so tinggal pilih mau yang baik atau mau yang buruk silahkan Pilihan itu ada di tangan kalian semua Intinya adalah kita hanya mengajak agar supaya kita menjadi orang yang baik Agar supaya kita menjadi orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan Apabila kebaikan yang kita sebarkan Insyaallah Allah positif thinking kita, pikiran kita akan juga menjadi baik Terima kasih telah tengok video ini Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh